Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hertama Mahdiatma dari kelas 12.4 Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang pembantaian etnis Yahudi di Jerman yang diketuai oleh tokoh dari Perang dunia kedua yang terkenal sangat kejam yaitu Adolf Hitler Peristiwa pembantaian etnis Yahudi di Jerman ini juga bisa disebut dengan Holocaust Jadi lokasi itu adalah peristiwa pembantaian sistematis terhadap kurang lebih 6 juta kaum Yahudi kalian bisa bayangin coba 6 juta kaum Yahudi itu tuh enggak sedikit itu banyak kalau bisa kalau dalam penduduk ya 6 juta itu setara dengan negara penduduk negara Libanon jadi kalau negara Libanon itu sekitar 6 juta 82.000 atau 6.084.000 penduduk berdasarkan sensus tahun 2020 tahun kemarin nah itu dilakukan oleh Rezin Nazi dan kolaboratornya yang diketuai oleh Adolf Hitler sendiri makanya kenapa si Adolf Hitler ini dicap sebagai pemimpin terkejam sepanjang sejarah jadi awal mula Holocaust terjadi ketika dimana Jerman Jerman pimpinan Adolf Hitler. Pemimpin dari Partai Buruh Sosialis Nasional di Jerman atau yang biasa kita kenal dengan Nazi. Jadi yang mudah bayang kalau misalkan orang ngomongin Adolf Hitler tuh yang paling kental tuh adalah kata Nazi, yaitu nama partainya Adolf Hitler. Jadi dia mengatakan kepada pengikutnya bahwa ia berjanji akan mengembalikan kejayaan Jerman seperti pada masa sebelum Perang Dunia Pertama ya tentu pengikutnya pasti kayak wah saya percaya sama Adolf Hitler apalagi Adolf Hitler itu mantan veteran Perang Dunia Pertama yang dimana dia udah mendapatkan banyak rencana seperti itu Lalu pada tahun 1993 Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman Di bawah pemerintahan Hitler dia mendirikan sebuah kediktatoran yang totaliter Misalkan dia mengeluarkan kebijakan agar partai Nazi itu menjadi salah satu partai politik yang ada di Jerman Kan kebayang dong Kan dia sebagai ketua selamanya gitu kan Apalagi dia bilang juga Bahwa Ia melarang Terbentuknya partai politik lain Maupun Serikat buruh Berarti dia gak ada saingannya sama sekali Kan kalau di Indonesia Kan ada Misalkan contoh partai PDI, Nasdem, Gerindra Dan lain-lain lah Jadinya kan mereka berkompetisi gitu Untuk mengetahui siapa yang Paling bagus dari partainya masing-masing sedangkan Nazi tidak gitu jadi dia sendiri aja stand partainya partainya gitu lalu untuk memperkuat Adolf Hitler ini juga menggunakan media pers dan radio sebagai alat propagandanya dan bersama pengikutnya Hitler melaksanakan kebijakannya termasuk perluas daerah kekuasaan dalam menjalankan abisnya ia juga menjalankan politik rasial yaitu nasionalisme yang dibuat chauvinisme chauvinisme itu tuh adalah sikap cinta tanah air tetapi dibuat berlebihan yang dimana tuh chauvinismenya tuh mengandung diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Jerman dan masyarakat Yahudi seperti itu mungkin setelah ini bakal banyak yang bertanya apa sih kok Adolf Hitler tega banget Sampai ngebantai kurang lebih Sebanyak 6 juta penduduk Yahudi di Jerman Nah jawabannya itu adalah Berawal dari Keinginannya si Adolf Hitler Untuk menyatukan Seluruh Eropa Dan menyatukan Seluruh dunia Menjadi satu rumpun Ras dan budaya Dengan cara Menghancurkan etnis, bangsa, ras, dan budaya lainnya yang tidak berguna dan patut dihilangkan. Seperti itu, kok, Hitler berani sih ngomong kayak gitu ya? Dia berani karena apa yang dipikirkannya dia adalah ras Arya, itu merupakan ras yang superior dari ras atau bangsa lainnya. Karena keinginannya ada Hitler untuk menyatukan Eropa dan seluruh dunia, pada tanggal 27 September tahun 1938, Presiden Amerika Franklin Roosevelt menyatakan peace damai. Jadi dia bilang ke ada Hitler untuk udah ada Hitler kita damai aja gimana? Dia bilang gitu ke Adolf Hitler, karena saking menyeramkannya ancaman dari Adolf Hitler ke seluruh dunia. Videonya sebagai berikut. In reply, Hitler ridiculed the powerless president with withering sarcasm. Herr Roosevelt verlang endlich die bereitwilligkeit in die Zusicherung zu geben, dass die deutsche Streitkräfte das Staatsgebiet von der unabhängige Nationen nicht angreifen. Und er nennt Finnland, Lettland. Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Aralien, Syrien, Palästina. Danke. Sie gibt es <trikes> seit jeze. Ich dachte, sie hat das enterrat. Holocaust. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh